Semua kebenaran di dunia ini harus melewati tiga langkah. Pertama ditertawakan, kedua ditentang dengan kasar, dan ketiga diterima, tanpa pembuktian dan alasan. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. Bakat mengenai sasaran yang tak mampu orang lain bidik, kejeniusan mengenai sasaran yang tak mampu orang lain lihat. Bagaimanapun nasib menimpa Anda, jangan berikan kesempatan untuk kegembiraan dan ratapan. Semua hal penuh perubahan dan keberuntungan Anda mungkin datang kapan saja. Dua musuh kebahagiaan manusia adalah rasa sakit dan kebosanan. Jadi jika Anda tidak mencintai kesepian, Anda tidak mencintai kebebasan. Dari sudut pandang kaum muda, hidup adalah masa depan yang sangat panjang dari sudut pandang usia tua, masa lalu yang sangat singkat kebencian adalah urusan hati apa yang orang biasa sebut takdir biasanya hanya lelucon konyol mereka sendiri alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan kecerdasan datang peningkatan kapasitas untuk rasa sakit dan hanya dengan tingkat kecerdasan tertinggi penderitaan mencapai titik tertinggi Banyak orang melihat bahwa penglihatan telah sepenuhnya mengambil alih tempat berpikir. Saya mungkin telah memahami dan mengajarkan apa itu orang suci, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah orang suci. Seorang pria bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Kehormatan adalah suara hati bagian luar, dan suara hati adalah kehormatan batin. Ide hidup pertama kita umumnya diambil dari fiksi, bukan fakta. Kritik umum dunia tidak akan memberitahu Anda apa yang telah berhasil, tetapi apa yang Anda lewatkan. Siapapun yang hidup dalam kekacauan bisnis atau kesenangan, tanpa pernah membuat masa lalunya sendiri kehilangan kesabarannya. Waktu adalah saat segala sesuatu berlalu. Prestasi terbesar dari pikiran manusia umumnya diterima dengan ketidakpercayaan. Harta kekayaan itu seperti air laut, semakin kita minum, semakin kita haus dan seperti itu pula ketenaran.